Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana liburan Natal dan Tahun Baru bersama gua di sini di channel mainan. Membahas liburan Natal dan Tahun Baru tentu saja tidak lepas dengan hiburan digitalnya, yang mana setiap tahun kita disuguhi berbagai macam film-film berbau Natal untuk berbagi kebahagiaannya. Namun, setiap tahun dan dari tahun ke tahun, film yang ditayangkan tidak pernah berubah. Nah, jadi untuk kalian yang merasa bosan dengan film natal yang gitu-gitu aja, kali ini, Mainin ingin membahas sebuah film yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian untuk menjadi tontonan di kala liburan natal dan tahun baru ini. Film ini berjudul Enola Holmes. Film ini diperankan oleh seorang wanita cantik dan tangguh bernama Millie Bobby Brown yang berperan sebagai Enola Holmes, yang sebelumnya juga pernah berperan di film Godzilla The King of Monster ya. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian.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 saat dia lahir, ibunya yang memberikan nama Enola, yang mana jika dibalik menjadi Elon atau sendirian. Ayahnya wafat ketika Enola kecil, dan dia juga memiliki dua orang kakak laki-laki yang kemudian juga meninggalkannya. Sehingga Enola hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya tidak mengajari Enola seperti ibu-ibu kebanyakan, sang ibu sangat suka dengan permainan kata. Ibunya juga mengajari Enola banyak hal seperti membaca, ilmu sains, olahraga, berbagai macam latihan, baik bela diri maupun berpikir. Enola merasa kalau ibunya adalah segalanya, namun ada satu hal yang selalu dirahasiakan ibunya dan menjadi pertanyaan besar untuk Enola. Hingga pada suatu pagi, tepat di hari ulang tahun Enola yang ke-16, sang ibu meninggalkannya dan membuat Enola begitu amat sedih. Kemudian, seorang pelayan memberikan sesuatu dari ibunya, Enola kepada Enola, dan Enola pun tidak paham dengan benda yang diberikan ibunya itu. Namun, Enola percaya ada maksud di balik benda tersebut. Suatu hari, terlihat Enola terburu-buru mengendarai sepedanya karena dia memiliki janji untuk menjemput kedua orang kakak laki-lakinya di stasiun kereta yang sudah 16 tahun berpisah. Mereka adalah Mycroft dan Sherlock Holmes. Nama mereka berdua, terutama Sherlock Holmes, sangat dikenal di daratan Inggris sebagai detektif muda yang sukses dalam memecahkan semua kasus. Sesampainya di rumah, Mycroft dan Sherlock Holmes begitu terkejut melihat keadaan rumah yang tidak terurus. Dan mengetahui sang ibu tidak berada di rumah, mereka pun mencoba untuk menganalisis dan meneliti kemungkinan-kemungkinan yang ditinggalkan oleh sang ibu. Kemudian di sebuah ruangan, terlihat Mycroft dan Sherlock Holmes sedang main biliar sambil berselisih untuk memutuskan siapa yang akan menjadi kepala keluarga di rumah ini. Dan juga Sherlock Holmes menceritakan kalau ibunya sendirilah yang meminta kepada mereka untuk pergi dan jangan pernah kembali sebelum 16 tahun agar sang ibu bisa fokus kepada Enola. Dan, Mycroft yang memutuskan dirinya sendiri untuk menjadi kepala keluarga, berniat untuk memasukkan Enola ke sekolah milik temannya Miss Morrison. Enola yang menolak untuk disekolahkan, akhirnya mendapatkan tekanan dan dipaksa oleh Mycroft. Kemudian, Enola pergi ke sebuah pohon, yang kemudian Sherlock Holmes juga berada di sana. Dan mereka pun mengobrol. Terlihat Sherlock Holmes berbeda dengan Mycroft, yang mana dia memahami keinginan Enola. Dan Sherlock Holmes tahu dengan skill yang dia Enola. Malamnya Enola menjadi kepikiran dan membuka kotak hadiah dari sang ibu. Kemudian dia melihat sebuah surat dengan tulisan yang aneh. Enola mencoba dengan mengacak-acak hurufnya agar menjadi sebuah kalimat yang bisa dia mengerti. Dan Enola pun berhasil. Kemudian sesuai petunjuk yang ia dapat, ia pergi mencari bunga milik sang ibu yang ternyata bunga di lukisannya. Dan di balik frame lukisan sang ibu, sang ibu meninggalkan banyak uang untuk Enola dan akhirnya Enola memutuskan untuk mencari keberadaan sang ibu. Keesokan paginya, Enola memulai perjalanannya dengan meninggalkan sepedanya di jalan untuk pengalihan dan menggunakan baju pria untuk penyamaran. Di stasiun terlihat ada seorang wanita tua yang sedang mencari anaknya dan di ujung gerbong terlihat seorang pria bertopi yang misterius. Di gerbong tempat Enola duduk, terdapat sebuah tas besar yang ternyata berisi seorang pria bernama Marcus dari keluarga bangsawan Tekesberry yang melarikan diri. Enola yang awalnya tidak peduli akhirnya harus kembali untuk menyelamatkan Marquez saat hampir dibunuh si pria misterius. Dan mereka pun akhirnya lolos setelah melompat dari kereta. Dan secara tak langsung Enola akhirnya terlibat dengan masalah internal keluarga Tewkesbury. Meskipun Marquez terlihat bodoh, sebenarnya dia itu sangat pintar, mengerti segala hal tentang herbal dan juga tanaman, sehingga akhirnya Enola bisa menerima Marquez. Namun sesampainya di London, mereka akhirnya berpisah. Enola mencoba berbau dengan warga sekitar dengan membeli sebuah gaun dan juga mencari penginapan untuk dia tinggali Dan mulailah Enola menjalankan misi untuk mencari ibunya Rencana pertama Enola, dia mencoba meninggalkan sebuah pesan di iklan koran yang selalu dibaca ibunya Kemudian Enola pergi ke sebuah tempat yang pernah dia lihat di surat sang ibu Dan ternyata menuju ke sebuah kedai teh dan di lantai dua di kedai teh tersebut, ternyata ada perkumpulan bela diri yang diketuai oleh seorang wanita yang ternyata teman ibunya Enola, yang juga pernah berada di rumah Enola saat ibunya masih ada. Namun si wanita tidak memberikan sebuah pencerahan tentang keberadaan sang ibu. Kemudian, Enola menemukan sebuah dinamit di tempat latihan tersebut, dan kepikiran tentang kata-kata yang diucapkan sang ibu dan mencoba menyusun huruf-hurufnya. Dan dari kata Eli Hosman, Ditemukan sebuah tempat dengan nama Lem yang tanpa disadari Enola ternyata sedang diawasi seseorang. Kemudian, Enola melihat sebuah tempat yang digembok dan ada pita yang sama seperti pita hadiah yang diberikan sang ibu. Yang ternyata, tempat tersebut adalah pabrik bahan peledak, dan Enola pun melihat rencana sang ibu untuk membuat kekacauan di kota. Saat Enola keluar, ternyata dia diikuti oleh si pria misterius dan langsung menangkapnya dan mencoba membunuhnya dengan menenggelamkan kepalanya ke air. Dengan teknik latihan fisik yang ia jalani bertahun-tahun, Enola berpura-pura mati dengan menahan nafas. Setelah dia berhasil selamat, Enola kemudian mencoba kabur menuju gedung tempat bahan peledak berada. Dan dengan ilmu tentang sains yang pernah ia pelajari, Enola meledakkan tempat tersebut dan berhasil lolos dari si pria misterius. Malamnya, Enola menjadi kepikiran dengan Marquez dan memutuskan untuk membantunya karena ada bahaya yang mengincarnya. Kemudian Enola mendatangi keluarga besar Tecosbury dengan menyamar sebagai seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Karena tradisi di sana, kalau ada janda ditinggal mati, maka orang akan enggan untuk menanyakan hal-hal pribadi padanya. Saat di istana Tecosbury, Enola menawarkan diri untuk membantu keluarga Tecosbury untuk mencari Marquess dengan mengatakan kalau dia adalah asistennya Sherlock Holmes. Namun seorang pria bernama Lestrade tidak mempercayainya karena dia juga sangat mengenal Sherlock Holmes karena Lestrade merupakan kepala keamanan di London. Saat keluar dari istana, Enola kemudian mendatangi seorang tukang kebun untuk meminjam bajunya dengan bayaran yang cukup besar. Dan Enola pun pergi ke sebuah hutan tempat biasa Marquez berada dan mencari petunjuk tentang Marquez. Kemudian tak lama, Enola didatangi oleh sang nenek dari keluarga Tekosberry tersebut yang akhirnya sang nenek pun mengantarkan Enola untuk keluar dari hutan kerajaan Tekosberry. Keesokan harinya, Enola pergi ke sebuah pasar tempat menjual bunga, dan di sana akhirnya dia kembali menemukan Marquez. Kemudian Enola mengajak Marquez ke penginapannya untuk bersembunyi. Dan Enola mengatakan kalau ternyata keluarga Marquez tidak mengirim detektif untuk mencari Marquez, melainkan keluarganya mengirim pembunuh untuk menghabisi nyawa Marquez. Namun ternyata di kamar tersebut ada seseorang yang sedang bersembunyi. Pria itu adalah Lestrade yang disuruh Mycroft untuk menangkap Enola. Singkat cerita, Marcus berhasil kabur lewat jendela, sedangkan Enola harus tertangkap dan tentu saja diserahkan ke kakaknya Mycroft. Kemudian Mycroft memarahi Enola dan mengambil semua uang yang dimiliki Enola. Dan tentu saja, Enola diserahkan ke di sekolah Miss Morrison. Di sekolah, Enola pun tidak berhenti membuat kekacauan karena merasa dibully oleh teman-temannya. Enola pun dimarahi oleh Miss Morrison dan mengurungnya di kamar khusus. Kesokan harinya, Enola didatangi kakaknya yang ternyata Sherlock Holmes. Kemudian, Enola langsung merebut koren yang dibawa Sherlock Holmes, dan mencari pesan di kolam iklan. Dan tentu saja, Sherlock Holmes yang jenius mengetahui tujuan Enola, dan mengatakan kalau Enola sudah menjadi detektif hebat saat ini. Kemudian, Sherlock Holmes mengasumsikan kalau tujuan sang ibu meninggalkannya adalah untuk mengubah dunia. Namun, Sherlock Holmes tidak bisa terlibat dalam politik. Dan tentu saja, semua masalah ini ditujukan dan dipersiapkan oleh sang ibu untuk Enola. Saat di kamar, Enola dikejutkan oleh sebuah paket besar yang ternyata isinya adalah Marquez. Kemudian Marquez pun membantu Enola untuk kabur dari sekolah tersebut, dengan berpura-pura menjadi kurir yang mengantarkan sebuah paket untuk Miss Morrison. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil kabur dengan membawa mobil uap milik Miss Morrison. Marquez mengajak Enola kembali ke London untuk bersembunyi, namun Enola memilih jalannya sendiri, yaitu dia lebih memilih pergi ke kediaman keluarga Tekasberry. Di jalan, Enola menanyakan tentang keluarga Takeshi, dan menanyakan kapan Marcus akan dilantik untuk menjadi pemimpin kota London. Kemudian, Enola menanyakan tentang undang-undang reformasi kepada Marcus, dan Marcus menjawab dengan memilih cara yang sama seperti almarhum ayahnya untuk undang-undang reformasi. Namun, keluarganya meminta Marcus untuk menjadi tentara di luar negeri, dan itu alasan Marcus kabur dari rumah karena tidak mau menjadi tentara. Dan tentu saja pewaris tahta akan jatuh ke pamannya Marquez yang tidak setuju dengan undang-undang reformasi buatan almarhum ayahnya Marquez Sampainya di rumah keluarga Tecosbury, di sana terlihat begitu gelap dan sepi, dan tiba-tiba ada sebuah tembakan yang ternyata berasal dari si pria Misterius. Dan mereka pun harus kabur dan bersembunyi agar tidak ketahuan. Enola pun mencoba membuat pengalihan agar dia bisa berpindah posisi. Saat si pria Misterius mendekat, Enola pun langsung mengajarnya. Namun dengan mudah, sipria menghajar Enola. Kemudian Marques pun tertangkap dan saat akan dibunuh, Enola kembali bangkit dan berhasil menjatuhkan sipria misterius dan berhasil membunuhnya. Dan gak sampai di situ, sang nenek juga mendatangi mereka dan langsung menembak Marquez. Enola terlihat begitu amat sedih, namun ternyata Marques masih hidup. Yang mana dia sudah memakai pelindung sebelumnya. Dan dengan kembalinya Marquez, tentu saja akhirnya dia tahu siapa yang tidak menginginkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Kemudian sin pun berpindah terlihat Sherlock Holmes mendatangi Lestrade untuk memberikan informasi tentang masalah yang terjadi di keluarga Tegasberry. Namun Lestrade mengatakan kalau sebenarnya adik perempuan Holmes ternyata sudah mendahuluinya dan berhasil memecahkan kasusnya sebelum Sherlock Holmes. Dan itu membuat Sherlock Holmes tersenyum dan begitu merasa bangga. Kemudian di suatu tempat, terlihat Markus yang sudah bersiap-siap untuk dilantik, dan kemudian didatangi Enola. Markus mengatakan kalau sang ibu menyuruh Enola untuk tinggal bersama keluarga Tegasberry, namun Enola menolak, karena Enola lebih suka kebebasan yang ia jalani sekarang. Dan di jalan pulang, Enola menyempatkan diri untuk membeli koran, dan melihat sebuah pesan di kolom iklan, dan mencoba menerjemahkannya yang mana berisi pesan untuk menemui sang ibu di suatu tempat jam 5 sore. Namun Enola tidak sebodoh itu, dia pun menyamar menjadi tukang koran, karena dia merasa kalau Sherlock Holmes yang telah menulis iklan tersebut, yang mana sebelumnya dia tahu saat Enola tiba-tiba merebut koran yang ia bawa. Kemudian sin berpindah, terlihat Sherlock Holmes dan Mycroft yang sedang menunggu kedatangan Enola. Namun setelah sekian lama menunggu, Enola tak kunjung datang, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun di jalan, Sherlock Holmes menemukan benda kesayangan Enola dan menyadari kalau Enola berada di sana namun Sherlock Holmes tidak dapat menemuinya. Kemudian Mycroft dan Sherlock Holmes berjalan ke sebuah lorong, dan terlihat Enola yang berada di sana menyamar sebagai tukang koran. Kemudian Enola pun kembali untuk mengambil barang yang ia tinggalkan, dan dia terlihat begitu sedih karena misi mencari ibunya sendiri justru tidak terlaksana. Kemudian Enola pun kembali ke penginapannya yang sekarang sudah bagus, setelah mendapat imbalan dari keluarga Tegasberry. Dan saat Enola membuka pintu kamarnya, terlihat sang ibu sudah berada di sana, dan membuat Enola sangat terkejut dan hanya bisa mematung. Kemudian untuk meminta maaf, Sang Ibu memberikan alasan kenapa dia meninggalkan Enola. Yang mana Sang Ibu mengatakan, Dia tidak menginginkan masa depan negeri yang buruk untuk anaknya Kelak. Jadi dia memutuskan untuk bersuara dan melawan untuk merubah dunia. Namun Sang Ibu salah karena bukan dialah yang merubah dunia, Melainkan anaknya sendiri yaitu Enola. Enola yang memaafkan Sang Ibu akhirnya menghampiri Sang Ibu dan memeluknya. Kemudian scene berpindah terlihat Enola sedang bernarasi seperti saat di awal film. Dan sekarang dia sudah dinobatkan sebagai seorang detektif yang hebat. Dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari film Enola Holmes yang dirilis di tahun 2020 ini. Film ini masih amat segar dan bisa menjadi pilihan terbaik untuk menemani liburan panjang kalian. Terutama buat kalian yang senang dengan film-film bertema detektif.